Hai hai hai halo guys jumpa lagi ya masih bersama saya seperti biasa guys ya kita bermain lagi di sini di Starlight Princess cucunya si Zeus guys ya di sini aku bawa dana kenakalan 99.000 ya 100.000 nya kurang cok nggak cukup <laughs> oke di awal-awal langsung dikenain ya uh, love makotanya pecah sebanyak 10 biji tambah lagi ijo toska tambah ijo tambah Lopez 9.900 tambah kuning lagi di sini ada kali tiga tambah kali 10 mampus langsung dikasih profit 131.000 Cok baru di awal-awal langsung dikasih sempak faksional guys ya oke di sini kita pola pertama itu 10 quick dulu ya 10 quick di bettingan 800 guys ya 99.000 udah tanda-tanda dikasih cuan, semoga ke depannya kita dapat lagi ya cuan-cuan berikutnya. Di sini masih ada sisa 5 putaran lagi dari 10 quick nih. Ya, putaran pertama atau pola pertama di sini. Oke, di sini kelar. Nah, di sini aku sum update-nya ke 2.400. Double bed masih kita matikan. Di sini tarik lagi 10 turbo spin, cek ombak dulu di bed 2.400. Nah, kena lagi di sini love makotanya ijo-nya juga connect, tapi nggak ada perkalian ya, kambing ya. Oke, okay. di sini saldo kita naik langsung ya dua ratus ribu, <gifat> Udah enak guys ya diawal awal kasih profit, mantap. Oke okay, di 10 turbo spin kagak dapet. Di sini kita belum aktifkan double bet ya, belum aktifkan double bet. Langsung tambahin di sini tiga putaran quick spin nih guys ya. Udah masuk ke tiga pola, pola ketiga nih guys ya. Sepuluh quick, 10 turbo dan 30 quick dan di sini bettingannya kita kalian lihat sendiri. Di sini step cat abis putaran kita naikkan bet ya aku naikkan bed oke kita oke bintang kejoranya pecah itu mah kota kurang satu 15 putaran lagi yuk bisa yuk kayak di awal-awal langsung dapat profit sempak sempaksional di luar di luar lah <tuh> dem Aduh kali tiganya nggak enggak konek guys ya 10 putaran lagi di sini ya udah inces kasih langsung profit biar tenang nih biar nyantai lagi ya kalau begini mah belum tenang cok ya kita masih di di ambang-ambang bisa rungkat bisa naik nih guys ya balik modal ya. Oke kelar juga ya. 30 quick spin kagak dapat apa-apa. tambahin lagi di sini. di sini aku matikan ss-nya. tambah di quick spin lagi ya. 20 quick spin. <tuh> 20 quick spin di sini guys ya. 20 quick spin. 20 quick spin di sini ya. kita ada kita cari lagi 20 quick spin di sini. Oke okay, connect. <tuh> bagus connect lagi nice hijaunya connect waduh nggak ada perkalian skaternya dua-dua mulu cok apakah mau langsung ditambahinnya? Oke okay, sembilan putaran lagi saldo mulai menipis sudah tinggal gue bawa gocap nih cok bangke mirna dia walau-wal doang dikasih kita ya hmm skater tiga ada keluar cok tapi nggak mau pecah kambing kambing oke okay, hijaunya please please connect connect anjir biji doang pecahnya cok Oke, saldo tinggal tiga belas di sini. Aku gaskan jalan awal ini bisa uh, langsung tambahin lagi 10 putaran quick spin di, di, di tinggal sama ya? Engkau akhirnya mampus kali dua puluh lima. Konek, Konek ya, bulan pecah, kuning pecah. Oke, enam, enam dua belas, sama dua lima, empat, eh tiga puluh Oke, naik lagi saldo kita anjir hampir cok Oke, mantap, dapat sempat kita gas ya, tiga ya. Dia pare ya, kal 25-nya pecah di sini dan konek mantep banget. <tuh> Oke ini 10 putaran guys ya 10 putaran. <tuh> 10 putaran quick spin guys ya 10 putaran quick spin. Oke konek lagi masih aman. Selalu kita aman lagi di sini ya. Nah di sini aku bakalan tambahin ke 50 putaran turbo spin ya, 50 putaran turbo spin di sini ya, 50 putaran turbo spin kita nggak pakai double bed. <coughs> kita nggak pakai double bed di sini, 42 putaran kita masih belum dapat free spin cuman di sini saldo kita up ya, 367.000 ribu. Di sini udah masuk ke pola ke 10 di awal, 10, 30, 20, 10 dan 50 ya satu dua tiga empat lima enam oke ke step ya ke pola ke-6 di sini 38 putaran lagi ya saldo masih aman guys ya 300 apalagi di sini karena dapat pecahan di luar yang lumayan plus dikonekin ke perkalian guys ya oke okay, connect hai dong nice nah akhirnya kita dapat ya kita dikasih free spin di sini ya kita dikasih free spin lumayan Starabyte 480 dan sini kita masih profit juga selalu kita masih aman Oke mampus kau kali 15 konek duluan ya cakep Cok begini Cok ya 12 eh 12 15 2 dan 2 19-19 perkalian ya langsung dapat di awal-awal spin Cok pembukaan kali 19 sudah enak banget nih cow langsung sepaksional Oke cakep guys ya kasih langsung sepaksional hmm hmm sempaksional ya jatuh ah, begini Cok ya kali lima anjir nggak connect eh dong konekin lagi tuh kali kali ini udah gede tuh cok udah di atas 10 udah enak coy aturannya nih aha connect lagi kali dua cakep kali 21 5700 120.000 profit Cok kalau udah konek begini Cok walaupun kali dua walaupun kali dua yang konek ya di sini kalau induknya udah kali 21 nah nambah lagi kali lima ah, kali 26 Oke sebelah spin lagi udah 462.000 eh dong konekin lagi yang gede bulan kayak apa kayak love-nya kayak oke okay, hijau, Hmm, sebiji doang. Nah, bulan nih Allah ada scatter. Daeh cakep oke okay, konek guys, ya. Goyang dia guys ya. Kalin lah melancok. Oke, okay, 300.000 lagi di sini kasih ya. Sempak sonal yang lah. Eh, sempak sonal yang lagi. Sempak sonal berikutnya nih guys ya. Yang ketiga kalau misalnya salah ya. ketiga cakep ratus ribu lagi nambah Udah kali 30-an sini, Cok Mutip layarnya 8 spin lagi Masih banyak Coy Udah satu ribu sini selalu kita Kuning hijau Tosca Oke kalinya Eh kali-kalinya dong Mir Cangke Gak mau Cok Bulan Astaga bulan kurang satu Kali lima lagi Cok Gak connect Astaga Tapi connect sini ya Kali dua, oke gak apa-apa lah ya Kali 2 Eh sih kali 25-nya Coy Gak keluar Eh gak connect Cok Oke, okay, super B jadi kali 36, tambahan lagi profit di sini. Uh, udah cuan di sini kita ya, guys ya. Mantap banget. Kita dapat profit. Connect lagi cakep kali 4. Nah, pecahin lagi nak uh, uh, mampus kali 4. Beh, connect lagi di sini kali 6 Tambahnya jadi 42 perkalian. Be the best. Oke, okay, ribu lagi sempak sonal mulu. Sempak sonal terus, ya guys ya sempak mulu cok di sini nice lah nice <tuh> bawa pulang profit kita guys ya modal 99k cok kita dikasih free spin dengan pola yang terbaik ini mantap 50 turbo kita dikasih cuan cok 42 putaran eh 42 puluh dua perkalian cok ratus totalnya 17 meninggoy godek ya <tuh> oke di sini aku stopin langsung dan di sini aku bakalan main santai lagi ya karena udah profit seperti biasa spin manja 30 putaran di bettingannya kita kurangi jadi 1200 guys ya <tuh> di sini mah udah enak ya guys ya kita udah dikasih profit tinggal WD baik cuma di sini aku mau ya netralin dulu putarannya dengan cara tambahin lagi putaran ke-30 ya di auto spin centang SS sama hidup centang lainnya mati guys ya dan seperti biasa di sini ingat guys ya ini cuman hiburan semata Jangan dijadinya acuan untuk mencari mata pencarian atau penghasilan tetap ya guys ya. Dan kalau main itu jangan over banget. Kalau udah rumkat dua kali udah stopin dan cukup. Kalau mau deposit pakai dana kenakalan, jangan pakai dana untuk kebutuhan pribadi guys ya. Oke. Okay. Polanya bagus guys ya. 10 10 30 20 10 50 30. Walaupun polanya panjang, yang penting hasilnya guys ya. Yang penting hasilnya, cok. Yang penting hasilnya hasilnya itu manis karena pola yang panjang tidak mengkhianati hasil ya guys ya Oke cakep beh WD lagi WD lagi kita di sini mantap chest gacor banget cok oke Oke tinggal 13 spin lagi di sini dan kalau udah kelar nggak mau aku bakalan tambahin lagi langsung cabut aja guys ya langsung aja kita save di sini kemenangan kita modal 99 ribu jadi 1,7anjir dapat rezeki kita cok ya lumayan lah lumayanlah gacor cok ini chest gacor. Oke, okay, berapa putaran lagi nih ya? 9 putaran lagi guys ya. Okelah okay ya. Makasih untuk kalian semua bosku yang udah selalu hadir di sini, yang ngebantu kami dengan cara like, komentar. share. Makasih banyak guys ya. Jangan lupa di-subscribe juga, Cak. Ya. Dan jangan lupa juga ya, kalau kalian mencoba pola ini, silahkan aja. Semoga kalian eh, semoga cocok dengan hoki kalian karena beda orang beda hoki, guys ya. Kita di sini cuma ngejar pola, kalau kalau hokian itu masing-masing guys ya, masing-masing. Oke, okay, 5 putaran lagi, bubujalah. Sini bakalan aku cabut, guys. Ya, makasih banyak pokoknya untuk kalian semua, bosku. Oke, seperti biasa, salam sonal. dan bye bye. Thank you, guys. Ya.